Oke, okay, kita opening dulu. Kembali lagi bersama Arum Vlog Jadi hari ini kita hari terakhir di Bandung. Besok udah balik lagi. Ya paling balik Bandung lagi tahun-tahun depan mungkin. Dan motor belum jadi skylight biru, masih di bengkel. Jadi mungkin nanti saya balik duluan, motornya nyusul dikirim. Sekarang kita pakai motor yang beda lagi. Ini, ini the Tracker 250 punyanya Bang Rizky. Di DRT Eros, konsep fotonya cakepan, apa hitam, terus ada warna ini, warna apa sih? Ijo, kayaknya aing buta warna. Enggak <laughs> deh, jadi kita sekarang mau ke Faisal dulu mau apa ngantar barang, terus kita turun lagi ke bawah. Karena hari terakhir di Bandung, besok udah naik kereta, jadinya kita ngobrol aja lah. Universitas Pendidikan Indonesia. Udah masuk belum? Udah kayaknya mah. Kalau UPI udah masuk berarti Unpas juga masuk. Biasanya sih gitu. Jadi dalam seminggu ini udah apa? Udah ganti motor berapa kali anjir? Pertama WR, terus DRZ 400. Sekarang DT dua 2.5. Iya, ini DT kayaknya mah. DT apa elek? nah perbedaan DT sama kayak tuh warnanya dari warna rangkanya, kalau KLX Lek tuh warna rangkanya silver, silver, KLX, Terus kalau warna, eh kalau ada Tracker tuh warna rangkanya hitam. Jadi perbedaannya itu doang sih kalau mau dilihat, supaya apa, gampang dibedain gitu. Tapi ini ini makanya The Tracker, The Tracker 250 bukan kayak Cuk. udah biasa jam segini mah. Memang ini namanya terminal ledeng, pos pengamanan Natal dan Tahun Baru. Eh, Tahun Baru udah deket deng. Hari Jumat Tahun Baru kan? Malam malam Tahun Baru, malam apa? Malam Sabtu kan udah malam Tahun Baru. Jadi ngepas karena saya balik ke sana tuh, pengen mau Tahun Baruan sama keluarga, sama orang tua karena kan udah lima. Tahun baru nggak pulang ke rumah Nggak sama-sama orang tua Jadinya kesempatan ya udah Makanya ngepas Besok hari Kamis naik kereta Kereta malam jampenya Jumat pagi Jumat malamnya udah tahun baru Jadi nanti mungkin kita sekalian cuci motor Soalnya dipakai sama saya Jadi kotor motornya Padahal motornya dijadiin pajangan di kam apa di dalam udah bersih ya kan udah dibersihin jadi pajangan pas dipakai sama Arul kotor. Ini nggak bisa pakai kamera depan karena mountingnya nempel di wr dan nggak bawa mounting cadangan jadinya ya udah nggak pakai kamera depan harus dicabut dan cabutnya tuh lumayan susah. Lemnya 3M Keras Woo. Macet Brodi. Lembang selalu macet Apalagi kota Bandung kota Bandung kota mah jam segini Pasti macetnya tuh Daerah Ciamplas Terus ke bawah itu ke arah Apa sih namanya itu? lagi namanya. Tapi enggak apa-apa. Kalau ada kalau macet kayak gini berarti aktivitas di Bandung udah mulai normal. Udah mulai normal lagi nggak kayak kemarin. Kalau kemarin kan ini apa? Corona. Jadinya sepi. Berarti sekarang tuh udah mulai normal. Semoga aja nggak kayak kemarin lagi. Amin. nggak tahu orang betah gitu naik mobil macet-macetan kayak gini ini nyampe atas aja bisa berjam-jam kayaknya sampai berapa jam kalau jalannya sedikit-sedikit dulu kosong kosong kosong oh ada mobil. Kalau kayak kalau tikungan kayak gini gak berani Soalnya nggak kelihatan, enggak kelihatan dari sananya kan. Takutnya pas kita masuk ada mobil. Udah selesai. Kalau motor mungkin masih bisa menghindar lah, kalau mobil ah, bagaimana tah baru dibilangkan dan <laughs> bukan mobil lagi itu mah apa lebih gede lagi dari mobil. Kita ambil kiri aja. Bahwa GSX Eh GSX, ya, GSX. Sama sih bawa DT250 sama DRZ kemarin tuh 400 Apa ya Feel di, di bagian kaki tuh sama aja Tetep sama-sama panas anjir Pokoknya kaki tuh rasanya hangat Kayak kena kompor Kayak duduk di samping kompor Kaki kiri kanan itu 11, aing bawa supermoto ya nggak apa, apa lah sama-sama kece motornya. Hmm. Awas teh jangan gitu teh, aduh ada mobil bahaya teteh. Kalau jatuh rumah motor nales. motor kayak gini bisa nyelap-nyelip kalau macet kalau pakai mobil udah pasrah cuma kadang butuh mobil juga sih kalau buat ngangkut orang banyak ya kan terus kalau pakai mobil juga enak gak kehujanan gak kepanasan kalau pakai motor mah kehujanan kepanasan angin badai juga kena nanti Oh, ini kayak gini jalan rusak Oh tetap hajar bang Rizky maafin Arul barbar bawa motornya udah kalau pelan mah panas kaki jadinya barbar -bar. kencang loh Biasanya mah udah padat di sini, mah paling padat tuh di sini. Hampir kelewat coba ini. Thank Goodbye. Assalamualaikum. Ke Dari kosan. Oh. Dari kosan. Udah tinggalin Rayen. Ryan setting cu udah. Racer kan, udah mau dikirim. Ini jukin orang Arul bawah. Biar sekalian. Kam, balik. Oke, Ke kosan bang. Ke kosan. Beres-beres dulu. Bang jangan lu ya. bang, nun bang, assalamualaikum. Ya. Ayo kita balik, balik tapi mungkin muter-muter bentarnya. Kemana gitu, ke Asia Afrika atau kemana gitu? Biar ada ini tuh tontonan gitu. Tapi kalau nggak macet, udah pasti udah macet, udah pasti macet. Bang, ayo bang! Yo. Nanti kita lanjut di sana aja di bawah. Soalnya udah, udah pasti lama kalau di sini, bang. Uh, setiap Budi bacet, Brodi, setiap Budi puing ngelewatin kampus dong. Universitas Pasundan, kampus 4. Anjay, itu kampus apa? Toko cabang kok dimana-mana? <gih> Jadi, Unpas tuh cabangnya ada banyak, bukan cabang sih sebenarnya. Fakultas jadi tiap fakultas tuh beda, beda gedung, beda alamat lah. Jadi, fakultas teknik kampus 4 di sini, yang lainnya tuh ada di Lengkong, Taman Sari, terus mana lagi tuh? Pokoknya, misa-misa misal kita ke bawah aja lah, muter-muter di bawah sambil lihat-lihat kucing. Kita lihat nanti yang jual-jual kucing. Pengen ngeliat kucing yang tahan wow. Dulu mas yang lewat sini Kalau ngevlog tuh Video-video lama pasti lewatnya sini terus Kita lewat jam belas. Apa lewat ini Lewat bawah aja lah Lewat apa sih namanya jalan Ah jalan apa sih lupa namanya ja Eh bukan suka jadi dek. di sana apa? belok ke Ciamplas. Ini jalan yang paling enak nih. Jalan paling sejuk. Biarpun panas di sini nggak kerasa. lagi keburu merah, ayo ayo ayo ayo ayo keburu merah, keburu merah, keburu lampu merah lagi. Oke masih dapat. Ini suara knalpotnya enak aja, kalian. Suaranya apa ya? padat-padat gimana gitu. Ayo mumpung hijau, mumpung hijau, mumpung hijau, bisa-bisa pasti bisa, pasti bisa. Ayo kita pasti bisa mumpung hijau, mumpung hijau, mumpung hijau, mumpung hijau. Kita pasti bisa, kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Oke, bisa. kiri. Ku hijau lagi. Hari ini saya lagi beruntung, dapat lampu hijau terus. Gak dapat lampu merah. Lagi hoki hari ini. Tapi kita belok kiri sama aja. Berapa kali hampir apa? Ke netral terus ganti dua netral. Ini apa pedal persnelingnya terlalu ke atas, jadi nokinya tuh apa ya? Ah gitulah pokoknya, pokoknya terlalu ke atas aja pedal persnelingnya. wih macet jam belas, jam belas mah mau pagi, pagi mah masih agak lowong deh. Pokoknya siang sampai malam lah pasti macet, apalagi malam minggu soalnya ini jalurnya ini. macet aja gak bisa jalan berarti lewat mana ini lewat sana gitu langsung ke Asia Afrika langsung tembus di Asia Afrika macet aja macet di situ nggak bisa jalan sama sekali Orang-orang pada berhubungan jalan aja Pada ngelaksan-ngelaksan <gat> Udah mau gimana lagi Udah macet eh. Mau ngelaksan-ngelaksan gimana orang macet Kita lewat sini aja berarti Tuh padat <gat> aduh, Kaki aing panas cowok Ini harus kaki dibuka lebar biar nggak terlalu panas. Kalau mepet gini mah jadinya apa ya? Mepet gini kerasa panas sih. Jadi betis harus agak jauh dari mesin. <tuh> Jalan Asia Afrika. Gedung Merdeka. Eh gedung Merdeka. Iya. Apa, -apa namanya? Ini apa sih? Ini Museum Konvensi Pes. Museum Asia Afrika Museum Asia Afrika Gedung Merdeka Mana ada Gedung Merdeka ya? Gedung Merdeka bukan di Bandung Istana Merdeka adanya, mah. Kita ambil kanan Tapi bisa jalan gak sih ke kanan Apa ditutup Coba kita lihat Ditutup gak Eh iya bener deng Namanya Gedung Merdeka Ah, benar, berarti aing mah nggak salah. Gedung Merdeka namanya, tuh gedung Merdeka ditutup nggak sih? Oh, ditutup nggak bisa lewat kanan, harus lurus lagi. Festival atau opos oh, pengamanan bukan festival deh. ada setan kok keluar jam segini lurus aja lah kalau oh, ini lapangan apa sih lupa lagi namanya Alun-alun oh, lapangan Alun-alun Bandung nih banyak lupa namanya cuh udah ini nggak ingat-ingat namanya udah kita balik baliknya lewat Dago atau gimana Tapi untungnya, mah, kalau jalan masih ingat, nggak lupa kalau jalan mah dulu tuh bermodal dari Maps. Dulu datang ke Bandung, buta nggak tahu apa-apa, padahal selama kuliah berapa tahun ya, dua tahun gitu. Dua tahun itu belum hafal jalan sama sekali, anjir, belum hafal jalan kemana mana Jadi, kemana-mana tuh naik ojek, naik Grab gitu. Cuma pas mulai beraniin diri, pakai motor sendiri, bermodalkan maps, google maps Udah, akhirnya lama-lama jadi hafal jalannya Padahal kuliah 2 tahun, tapi gak, belum hafal jalan sama sekali Braga Salah lewat Braga macet anjir Valet service, Valet service Tengok de Eh deteng nge-foto Gaya dulu Cikrek Gaya ganti gaya Cikrek Senyum Cikrek Balik belakang Cikrek Nunduk Cikrek Push up Cikrek Gaya Muka cantik Cikrek Gaya sok manis Cikrek Gaya sok cantik Cikrek Gaya babi <laughs> Aduh biasa Netral terus Jalur-jalur yang paling sering Sering razia Ada nih ntar Itu tiap hari pasti razia Hampir tiap hari mungkin Apa sih nama jalannya Lupa Jalur yang paling sering ada razia tuh di sini, tapi bukan di sini, dia di sebelah sana tuh di bawah jembatan. Pas itu, itu setiap hari pasti ada razia pagi, siang. Jadi, kalau lewat sini tuh ambil jalur kanan, jangan ambil jalur kiri. Pernah teman tuh sekali dia lupa, kan lupa apa lupa jalan, akhirnya keambil jalur kiri kan sana. Kenatilah pakai WR, mana pot racing lagi. nya emang paling enak bandung dah. Hah, uh, suasana itu ngangenin gitu. Bikin kangen, hai! Hey, Apply kalau pas lewat-lewat apa non scroll TikTok IG, terus lewat FFP video yang lagi ngerekam di jalan Bandung. Terus soundnya itu, backsoundnya tuh Dan Bandung bagiku, bukan cuma itu langsung jadi ingat Bandung ya. Apalagi pakai backshotnya dilan Biar dia merindukanmu sendiri. Oh. <laughs> itu bikin kangen nih. Ya. Langsung seketika tuh langsung pikir Bandung. Aduh ai kangen Bandung itu langsung ya. ingat zaman-zaman kuliah. Pokoknya Bandungnya Bandung mah ngangenin nih. Ya. Eh, lewat sini bener. Oh ya, pertama kali kena tilang tuh di sini. Pertama kali kena tilang di Bandung di sini. Pas belok-belok dari BC Ah udah pasrah Gak bisa kemana-mana Ada polisi Karena searah kan Mau kemana lagi ya? Eh yang tempat kucing tuh sebelah mana sih Ini kayaknya ya Oh ya ini Kanan Terus kiri Nanti keluarnya di ini Nah ini dia Kiri lu kan kucing beli di sini semua, sepasang. Sepatutnya ada kucing-kucing bagus ya kan, kucing baru ya kan. Wah ada anjing juga ternyata. Pengen biar anjing soalnya. Tapi teman yang kayak anjing udah banyak. Berhenti di samping pos polisi tuh rasanya kayak jantung tuh. Lebih, lebih cepat gitu. Berhenti di sebelah polisi terus tujuannya ya Pak, taman, taman, taman. Allah, Aing kaget sumpah demi Allah dikirain selamat sore Pak, mohon maaf, mohon ke pinggir dulu mau diperiksa surat-suratnya kirain gitu anjir. Soalnya di sebelah kiri itu pos polisi. Demi Allah kaget aing. Demi Allah sumpah, sumpah demi Allah kaget. Mas saya lagi panik makanya motor dimatiin. Karena suara kenalpotnya keras yuk kalau nggak dimatiin mah kedengaran sebelah pos polisi malah ya masalahnya. Aja. Oke, jadi mungkin cukup sampai di sini aja videonya. Karena apa ya? Tadi mau ke Dago, semuanya. Mau ke Dago, cuma. Karena keburu sore terus mau ngembalikan ecu Eh ngembalikan ecu Apa sih namanya? Nyuci motor Jadi kita mau nyuci motor di atas Di hegar motor Karena motor yang mau dibalikin besok Jadi harus keadaan bersih lagi Karena diambil bersih pulangnya juga harus bersih ya kan Enak sih motor 2, apa pakai 250 Cuma gak enaknya kaki itu aja Kaki terasa hangat gitu <laughs> Oke okay. Sampai di sini aja videonya See you next video